gimana caranya tenangkan kolbunya dengan zikrullah maka kolbu akan menunjuki jalan ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi terdak kalau belum ketemu guru yang bisa menghantarkan kita untuk mengenal diri kita sebenarnya cukup cari dulu guru yang bisa menghantarkan kita bagaimana menyebut nama Allah dalam kolbu disebut dengan talqin zikr ya Cari guru yang bisa mentarikimu, banyak banyak mas saya bisa. Ya dicari dulu lah. Ya. Saya dari dulu lama juga carinya, sampai kemudian kita dapat berbagai macam. Di sini terdapat getarannya, di sini tidak. Setelah kolbu itu terbiasa zikrullah, akhirnya dia tenang. Kalau kita tenang, baru kita bisa mendengarkan dia lagi berisyarat apa.